Pakunya mau ke biru, Mi. Sendirian nih, okay. dapet gua, dapet gua. Nah, nice, nice, cuman gua gak ada reti ya. Amin, gua. Betul, gua imun, pada tik, pada tik. Dia tahu gua nih. Nama, nama, nama, nama, nama, nama. Guys, dia tahu gua noretri. Guys, aku tau. Gak ada hero. Gua bisa rebutan kesan, kesan, kesan. Gua di sana enak. sana mati, mati. Nice, berbuat bawa, berbuat bawa. Kayaknya tadi agak santai-santai. Gua gue mati, gue mati, gue mati. Dapat bawa, nice. Satu detik baik. Abis itu sekali. Gue tiri, Oh ya, Feli. Kubuang fliker ya. balik, gue balik nih. Plus. Tidak, tidak, Amano. Mau siapa, mau siapa? Selain dia, Jauh-jauh juga. Eh bisa lamain nggak? Bisa lamain gua lamain sini mi. Gua lalin ronya. Gue tiri gue itu. Oke. Baut dipakunya budek, guasan guasan guasan. Kating sih, tempel tempel tempel. Santai guys, santai. Resi, ada, smi, ada smi. Kita udah mau sini, mau sini, mau sini. Bateri, ada ulti shotgun ya? kesan-kesan. Uh, uh, Gak ada briker, gua selamat, gua selamat. Sakit banget. Gosmi, gosmi. ya. Nice, nice. Hati-hati, timbu hati-hati Yang gua bisa clear Enggak bisa, enggak Ya ya Mi Belum Lord kamu kok ini? Bergerak, bergerak, bergerak, bergerak, bergerak, bergerak. Alangin lele pai. Ya. Tapi oh, Sniper. ya, ma ada lagi atas. Kalian, nah, eh, gol, Dikuang, ya, bisa pula pak jodoh tuh oh, Tungu, bisa -bis, bisa gua bisa bisa <tiap> oh. oh, ya aduh pelikar gue nggak bisa sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam kalah kalah ini ini semua ya mereka ini dengerin gua win allus, ini game kita, iya, yeah. ini gameplay kita. Berarti kalau misalnya kita menang, berarti gameplay kita lebih baik. Seperti nah. ya, ya, nah. gas. Kalau kita kalah, nggak usah cemburut enggak usah bete. Nah, yuk, ya, nah, ya. Berarti kita fokus, nah, nah, ya. berarti kita masih ketinggalan gitu. Okay, ya, oke, kan? oke, okay, okay. yeah, main lepas Yo. ya, main lepas Let's go. main lepas yuk. enjoy, enjoy, enjoy, enjoy. Udah gendang nih, makin gendong oke, lu, Tapi lu menang sih menang Elek Matilda, eh, eh, go say, go eh, kutu, Matilda duluan, ya, yuk. Yuk. Yaya, yaya, datang, yaya, datang, jalan duluan. satu si itu pakai purify, kok, Dewey. siapa oh, yang oh, mau ambil nih, gua, gua, gua, gua, gua, di gua, gua, gua, guys gua, gua, gua, kena kena di gua, ya. di gua, sama gua, kena gua, gua, gua, Lima Adalah... aman lima belas, mati belas, ada purify mati udah Oh my god belas, lima belas, lima belas, lima belas, lima belas, lima belas, lima belas, lima belas, lima belas, lima belas, <meng> Tidak ada ada, ada nice, nice. Tahan, kan ini udah, biar dalam aja mati ya Itu ada kalau udah Bennett gue kok Ama goy, sama, sama selena jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Betawi beku ya si kli. Tuh kita butuh sama-sama butuh staff ya mi. Ngapain ngapain aja Cok, kita gitu di bawah? Ambil, ambil janggal apa -apa, apa apa apa apa dhih, apa apa apa? -apa. Gue udah jadi noda nih. Aman ngapain? Aman, aman. Tetap merasa aman walau slow sekali. Kebagian air. Masih dibagin itu ya gitu mulu saya dari tadi ngebok-kebok kayak gitu. Ternyata sesuatu yang dipaksakan masih bisa berakhir. Saya kenal dari bottom lane, Lord belum bisa High si Malterigo mampukan. deh. Aman gak no? Karena itu Dua poin lagi amankan. Fokus karena base gak boleh apa-apa. Dia terjadi dan paksan. Ini. ente ente Ntntn. akhirnya ada waktu di mana RRQ bisa membalikkan jadi di mana kita ngomongin lama sih kita harus jilatin dulu muka kita ke media emang mana kameranya yang kalau diliatin pay karena ada ini kamera depan kita yang jalan-jalan itu ini yang ini depan kita kan mana sih oh ini iya Pake profesor belum belum sih gue